Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku Zetika Wijaya. Guys, kali ini aku mau makannya pake mie, ini mie yang dari Korea, mie hot, ramen. Sama ini bakso aci, tulang-tulangmu. Uh, Waktu yang pertama sih aku udah makannya. Tapi sekarang aku nyoba lagi, tapi dia terpisah. Kalau kemarin aku gabung jadi satu. Ini katanya hot banget. Aku mau coba dulu dari bakso acinya, guys. Tuh. Hmm. Tadi coba kuahnya dulu ya. Hmm. Ini minyak. Hot parah ini katanya. Hmm. Oke, okay, sebelum memulai, aku mau berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Nah, baksonya enak banget. Ada tulang-tulangnya di dalam daging baksonya. um Hm Hmm. hmm, anaknya parah dan pedesnya juga parah guys. Masya Allah, pedes banget jeruknya. cinta pedas harus makannya mau meminum guys gak kuat ternyata yang pedes tuh yang <tuh> mie korea tadi cepat peres banget Hmm Uuh <laughs> a oh. Hmm. aku suka dari bakso asin ini di dalamnya tuh kerjir-kerjir jadi menantang buat dimakan hmm. Hmm. aku gak sanggup guys makan kuahnya Hmm. Mm. gila parah banget pedesnya parah banget enaknya pokoknya mie koreanya sama bakso acinya mantul guys nggak perlu tambahan sambal apapun pokoknya mantap surantap guys makasih ya udah nonton video gue kali ini aku udah kepedesan alhamdulillah alamin. jangan lupa bahagia saya bye-bye Nggak kuat guys.